Lachen, ya. Lachen. Ya,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 وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله حق وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأنتم مسلمون. يا warahmatullah الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس waalaikumsalam وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء waalaikumsalam الله الذي waalaikumsalam به wabarakatuh, inna allaha kana ya ayyuhal qawlan yuslih lakum wa yagfir lakum dunubakum wa wa faza khawzan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 kepada muslimin dan muslimat sebagaimana solat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Di subuh ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapatkan beragam kebaikan untuk dianugerahi beragam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk dirahmati untuk dilebihkan dari yang lainnya. Sebab mampu hidup, mampu hidup, mampu terbangun, di waktu seperti ini adalah keistimewaan yang sangat besar apalagi bangunnya kita justru langsung terikat dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala solat masjid mendapatkan hal itu kemuliaan besar tersendiri dan itu la hawla wa la illa billah dada daya dada kekuatan Kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang lebih kuat dari kita. Lebih sehat dari kita. Mungkin lebih duluan terjaga dari kita. Tapi hati Allah tidak beri. Hati yang terikat dengan masjid. Doa di antara doa Nabi. Yang sangat pamungkas. Ya muqallibal quloob. Wahai yang membalikkan hati. Kita minta kepada Allah dengan sifatnya ini. Kita minta kepada Allah dengan sifat yang hanya Allah yang memilikinya. Bahwa di tangan menyalah hati setiap hamba dia mudah balikkan mau ke mana mau mencintai itu mau membenci yang itu mau menyukai yang itu mau menjauh dari yang itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki itu dan Allah Subhanahu wa taala inginkan hati kita terikat Terhubungkan dengan masjid, nikmat besar kalau kita terpilih menjadi <tuh> apapun yang dianggap oleh masyarakat saat ini sebagai sesuatu yang sangat mulia, dapat jabatan ini. Dapat proyek ini, dapat hadiah ini, menang undian ini, dan seterusnya. Maka semua itu tidak bernilai. Tidak bisa dibandingkan dengan terpilihnya kita untuk memiliki hati yang Allah tuntun terikat dengan masjid. Coba lihat jamaah. Tidur itu tidak ada yang kita ingat. Eh, tidur tahu apa yang kita ingat? Bangun ih, eh. mi. Bangun ih. Eh. Tapi begitu tersadarkan, lihat hebatnya ikatan itu. Bagaimana Allah beri kebaikan kepada kita? Begitu terus masjid yang diingat. Siapa yang beri itu yang membolak-balikkan hati. La hawla wala quwata illa billah. Itu nikmat besar. Bahkan di subuh ini lebih dari itu. Allah tidak hanya ikat hati kita dengan masjid yang dengannya akan masuk dengan apa masuk satu dari tujuh masuk satu dari tujuh yang akan mendapatkan naungan khusus di akhir di akhirat lelaki yang hatinya terikat dengan masjid tapi Allah lebihkan lagi dengan kita. Di subuh ini Allah giatkan kita, beri kita semangat, beri kita kesehatan, beri kita kesempatan. Padahal banyaknya rencana, tapi Allah beri kesempatan, beri kesehatan, beri semangat, beri kekuatan, beri kemudahan. Dan Allah cipta, Allah yang cipta, Allah kehendaki, Allah yang cipta. Sehingga kita bisa ada di sini, melakukan kegiatan kebaikan berada dalam majelis ilmi. Coba lihat, jamaah ada yang dari BTP, ada yang dari orang tambung. Ada dari gua. ada yang dari sana. Berapa kilo itu? Coba pikirkan, coba kita pikirkan dengan tenang. Iya. Yeah. Saat ini, kalau saat ini, saat ini, kita sambil contoh yang lain, saat ini. Saat ini Tanya saya bilang Dillalah Japa-japa saya ki pantaran Dillalah suruh jalan-jalan keluar Seratus meter mau dillalah Seratus meter ke sana Cini-cini ki kanal kenjo Gimana hati Mau melakukan pekerjaan itu Jama-jama, buku malas sekali. Jalan keluar, mau lihat kanal yang menghitam itu bergerak, berjalan itu. Tapi coba kita lihat sekarang, di mana rumah kita? Eh, kita sudah sholat, kita sudah ini, kita sudah dalam masjid. Siapa yang membuat kita seperti itu? Tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nikmat besar. Dimudahkan untuk kebaikan. Apalagi di waktu subuh. Waktu subuh seperti ini. Wuih. Waktu sangat luar biasa. Burika umati fi Umatku pasti diberkahi. Di waktu bukrah ini. Jadi siapa yang diberi waktu ini, maka dia diberi waktu seluruhnya. Sehubungan dengan tema, dia ya, membangun negeri, membangun bangsa kita, yang memerlukan ta'awun, yang memerlukan kebersamaan, yang memerlukan persaudaraan, yang memerlukan ukhwat maka mustahil bangsa terbangun oleh orang-orang ya, yang tidak memiliki waktu subuh. Orang-orang yang masih mimpi di saat seperti ini. Ya, masih bebe -be di saat seperti ini kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala anugerah besar yang Allah beri kepada kita saat ini kita gunakan kita manfaatkan kita syukuri untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meminta kepadanya, agar supaya nikmat besar di subuh ini, kita gunakan untuk menjadi sebab, dari sebab-sebab besar terbangunnya, amannya, hebatnya, baiknya negeri kita ini. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebab-sebab perbaikan. Sebab-sebab kebaikan dan sekaligus perbaikan. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang biasa pergi ke pantai Pantai Barombongka Pantai Bosowa Pantai Bayang yeah. Ada orang-orang Sebelum subuh sudah di pantai Sebelum subuh Sampai subuh Eh, itu sudah di pantai itu. Banyak-banyak justru orang yang tidak sholat. Bukan muslim. Mereka memahami besarnya luar biasanya waktu ini. berendam di pantai di waktu seperti ini ini waktu seperti ini waktu subuh itu apapun kebaikan berberkah sampai ada beberapa universitas di barat ya yeah. waktu kuliahnya subuh Mereka simpulkan ini waktu paling hebat. Waktu subuh. Mau melakukan sesuatu yang besar, perlu bantuan, maka memanfaatkan waktu subuh. Dan Masya Allah, para ulama, ini semacam kesimpulan ini. Dari ilmu-ilmu dari para ulama, bagaimana mereka bisa menjadi ulama, bisa menjadi sebab kebaikan, bisa melakukan amalan-amalan besar, ternyata waktu subuh dan sebelum subuh, Waktu subuh dan sebelum subuh, Ia. Itu adalah kekuatan hafalan. Kekuatan tela'ah. Kekuatan tadabbur. Kekuatan ibadah. Kekuatan dikir. Itu waktu paling hebat menghafal. Di situ waktu paling hebat sholat, beribadah. Di situ waktu paling hebat Tadabur, telaah. Di situ waktu paling hebat Mau pendalaman sesuatu. Orang yang mau sehat Itu juga. Orang yang mau berdagang Mau untung besar Sedikit waktunya Mulai dari situ. para sahabat, para ulama yang pedagang itu aktif sudah di situ. Siapkan barangnya, siapkan ininya dan seterusnya. Mereka tidak perlu menggunakan waktu seluruhnya. Dan subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam justru menjadikan hal ini sebagai wahyu ilmu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda wasta'inu birrawah Wasai immina dulja. Saya lupa lupa ingat haditnya. Macamana dengan itu? Kata beliau olehnya sallallahu minta tolong kalian, minta bantuan kalian dengan apa? Memanfaatkan waktu subuh, waktu fajar, wasai dan sedikit waktu dari adulja. Ad Waktu ya, waktu sebelum subuh, waktu sahur, seperempat jam, setengah jam, ini kegiatan aktivitas dan seterusnya di sini luar biasa. Mau melakukan perjalanan, iya, kejar-kejaran, tapi duluan sampai. Iya, yang duluan sampai yang memanfaatkan waktu ini. Dia start sebelum subuh. Dia start sebelum subuh, belum terbit matahari sudah sampai. Yang kalau dia start jam tujuh, aye, loh hurupi, cipu cipuru na, baru bisa sampai. Habis waktu berjam-jam di jalan. Tapi dengan memanfaatkan waktu itu hanya beberapa menit. Lihat bagaimana waktu itu berberkah. Coba rubah. Hidup kita lebih bermakna, lebih hebat, lebih kuat dengan memanfaatkan dua waktu ini, subuh dan sebelumnya. Sebelumnya anda banyak. Sebelumnya biar hanya sekadar berdoa. Kalau sudah witir. Terkhusus apa? Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu waktu paling istimewa. Istighfar sifat khusus dari penduduk surga di waktu sahur beristighfar. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. tema di subuh ini tema besar tema bukan hanya sekedar urusan pribadi urusan rumah tangga urusan RT RK tema urusan bangsa urusan negara ini dan jalur kita iya yeah. Bukan jalur politik, yeah. bukan jalur jalur kita untuk terlibat di sini, menempatkan diri pada tempatnya. Jalur ilmu, meluruskan niat, meluruskan paham, meluruskan keyakinan, meluruskan langkah, meluruskan cara menjadi sebab yang terbaik di tengah masyarakat untuk baiknya negara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wattaqu fitnah. La tusibanalladina zalamu minkum khassah. Waspadai Fitnah, cobaan, bencana yang tidak hanya menimpa, yang tidak hanya menghantam, yang tidak hanya menghancurkan orang-orang yang melakukan kebaliman di antara kalian. Sebab kebaliman itu, apalagi kesyurikan yang merupakan kebaliman terbesar adalah apa? Penghancur terhebat. Termasuk hancurnya negeri, bahkan lenyapnya sebuah negeri. Lenyapnya sebuah negeri, sebabnya kebaliman. Kebaliman bukan hanya bangunannya, bukan hanya orangnya dilenyapkan. Bangunannya pun dilenyapkan, negerinya pun dilenyapkan, dikubur ke dalam bumi. Kebaliman apalagi kebaliman terbesar kesyirikan sementara dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulm bi dhulm Wa ahluha muslihun Tuhanmu Tidak akan membinasakan Sebuah negeri Bidhulmin Dengan kebaliman Sudah ada kebaliman. kebaliman Sudah ada kebaliman Tapi Allah bilang Allah tidak akan binasakan negeri itu Kenapa Wa luha sementara ini ketika keadaannya ahluha penduduknya penduduknya ih iya, muslihun melakukan islah perbaikan dua ilmu besar pada ayat ini apa sebab kehancuran ah kadzali kadzaliman apalagi kadzaliman terbesar baik yang kedua apa sebab selamat islah islah Dan semua Nabi dan Rasul datang. Ada banyak kisah Nabi dan Rasul. Kami tidak menginginkan kecuali hanya Islah. Islah. Apa lawan Islah? Iftad. As-salah. Lawannya Fasad. Fasadun. Fasad. Mengupayakan... As-salah namanya islah. Mengupayakan fasad namanya ifsad. Lawan as-salah al-fasad. Lawan islah, ifsad. Apa as-salah? As-salah yang terhebat? Iya. As-salah itu yang merupakan lawan al-fasad adalah Awhid berada di atas petunjuk pencipta langit dan bumi, berada di atas aturan pedoman hidup yang mencipta jin dan manusia. As-salah itu baik, bahagia, damai, tentram, aman di atas. Tunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itu assalah semua nabi dan rasul diutus kitab-kitab diturunkan untuk ini terwujudnya assalah di muka bumi karena itu semua nabi dan rasul adalah muslihun terhebat muslihun penyebab terjadinya assalah yang terhebat tak tertandingi Lihat semenjak adanya dunia, berapa banyak raja yang lewat. Berapa banyak penguasa yang lewat. Yang memiliki kerajaan, kekuasaan tak tertandingi. Iya. Eh, tapi apakah disebut-sebut sekarang? Kalaupun ada disebut, disebut sebagai penjahat. Hir'aun. Hilang, hilang, hilang. Siapa yang terus teringat oleh orang? Dan Allah kekalkan terus namanya teringat. Siapa? Eh, hey, siapa? Adam terus diingat? Eh, hey, banyaknya bangsa ini. Nabi Noah. Nabi Ibrahim. Apa lagi? Eh, siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim? Siapa yang tidak merasa bangga? Lihat banyaknya. Orang-orang. Dengan beragam agama. Memujih Nabi Ibrahim. Nabi dan Rasul. Itu sunnatullah. Orang yang melakukan perbaikan. Allah angkat penyebutannya. Terus akan teringat. Al-Fasad, kerusakan, kesyirikan. Keluar dari petunjuk Allah SWT. Keluar dari petunjuk Allah SWT. Itu Al-Fasad. Al-Fasad. <coughs> Coba lihat ayat ini dalam surat al-Baqarah. Kita berbicara tentang negara sekarang yang ada banyak sekali negara. Berbicara tentang dan Masya Allah kisah ini, kisah ini. Kisah Nabi Adam, Hawa dengan Iblis. Iya. Itu di perjanjian baru, perjanjian lama, menempati urutan pertama juga. Dalam Al-Quran, dia juga termasuk urutan pertama dibahas. Dalam suratul Baqarah, awal-awal kisah itu. Itu jadi ilmu sejarah benar. Tentang peradaban manusia dan jin Itu tidak terbantah, jelas sekali Ketika bumi ini belum berpenghuni Belum ada manusia dan jinnya Bapaknya jin iblis masih bersama dengan para malaikat di atas menyembah Allah. Bapak manusia, Nabi Adam, bersama istrinya masih berada di atas juga. Gimana bangsa terjadi? Ingat Allah cipta Nabi Adam itu untuk apa? Memang untuk di bumi ya. Iya. Sebelum Nabi Adam dicipta, Allah bilang kepada siapa? kepada malaikat, termasuk iblis di situ, Jin. Allah akan cipta Nabi Adam, cipta manusia. Untuk apa? Untuk di bumi, men. dicipta. Untuk di bumi, hikmah Allah menjadikan apa proses turunnya di bumi melalui peristiwa. Melalui peristiwa, peristiwa apa? Peristiwa terungkapnya hakikat iblis. Peristiwa bersalahnya. Nabi Adam bersama istrinya alaihissalatu peristiwa taubatnya Nabi Adam dan peristiwa semakin takaburnya, membangkannya iblis yang akhirnya keduanya dihukum turun ke muka bumi saya langsung sebutkan yang itu kulnah bitu minha jami'a kami katakan, Ihbitu turun kalian. Minha dari atas ini. Dari surga ini. Jami'an kalian seluruhnya. Lihat pesannya Allah. Lihat ketentuannya Allah. Untuk orang, untuk makhluk. Yang disuruh turun ke bumi. Menghudi bumi. Yang selanjutnya akan membentuk apa? Masyarakat, berbangsa, dan seterusnya. Apa pesan Allah? Lihat. Fa'imma ya'tiannakum minni hudan. Maka sungguh jika datang dariku hudan petunjuk. Berarti apa? Allah turunkan dan Allah tidak akan biarkan. Allah turunkan dan Allah tidak suruh kita buat aturan sendiri. Tapi Allah perintahkan turun. Dengan pesan, kalau sudah datang petunjuk saya, ini tidak disebutkan, Allah tidak katakan saya akan turunkan petunjuk, tidak. Langsung dikatakan, jika telah datang petunjuk saya, sebab itu apa? Menunjukkan perkara pasti. Tidak mungkin ada penguasa, tidak ada aturannya. Mungkinkah ada yang berkuasa tanpa aturan? Mungkin Mungkin. Hah? Gimana bisa berkuasa tidak ada aturan? Gimana bisa memiliki tanpa aturan? Pasti turun aturan. Dan Allah langsung ingatkan. Kalau aturan sudah datang, lihat. Langsung Allah bicarakan. Kalau aturan sudah datang, Allah tidak bilang, kenapa kau nanti akan turun aturan. Itu tidak perlu dipahamkan. Sebab itu perkara jelas. Bagi semua orang yang berakal, tanpa penguasa, pasti punya aturan. Aturan untuk orang yang akan hidup di negeri ini, di bumi ini, akan membuat bangsa, Kata Allah, fa'imma ya'tiyannakum minni huda. dikadatang dariku, hudan, petunjuk. Lihat, fa'man tabi'ah, hudayah. Maka siapa yang tabi'ah, tabi'ah, mengikuti. Hudayah, petunjuk petunjukku, Fala khawfun alaihim. Maka tidak ada takut bagi mereka. Walahum mihzanun Dan mereka tidak akan bersedih. Allah haruskan berada di atas petunjuk Allah. Dan Allah jamin bahagia. Allah jamin bahagia dengan apa dipastikan tidak ada khauf tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada kesedihan ayat yang lain dalam surah tauha lihat qala bi ta minha jamiat Allah berfirman Kalian berdua turun darinya kalian seluruhnya ba'dukum li ba'dinn adu Sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya adu akan jadi musuh Di sini Allah ingatkan yang turun ini pasti basyari Sesama manusianya sesama jinnya jin dengan manusianya Itu sejarah manusia ya, di atas Iya yeah. turunkan aset dendang dengki yeah. di bawah Oh tambah jadi terus sampai sekarang itu tidak bisa lepas itu <laughs> Ba'adukum li ba'adin adu. Sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya, akan menjadi adu musuh. Iya. Setelah itu, Fa'imma Nakum minni huda. Maka jika datang petunjuk dariku, Famanit taba'ah. Maka siapa yang betul-betul mengikuti, ini ittaba'ah. Kalau tadi ittabi'ah, mengikuti. Kalau ini ittaba'ah, betul-betul mengikuti. Hudayah, hidayahku, petunjukku. Fala yadillu, wala yashqa. Maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Empat Allah nafikan. Empat. Allah pastikan hilang. Empat Allah pastikan sebagai anugerah besar bagi orang yang di muka bumi, bagi jin, bagi manusia. Allah pastikan selamat dari empat. Fala khawfun alaihim wala Ya hazanun fala empat tidak ada khauf takut tidak ada hazan kesedihan khawatir gundah gelisah fala tidak dolal tidak sesat wala tidak celaka tidak hina berbicara tentang sejahtera, bahagia, aman, kuat, damai, apapun bahasanya. Yang merupakan apa? Tujuan semua negara. Iya. Semua negara punya tujuannya. Undang-undangnya apanya? Iya. Sejahtera, bahagia, kuat, damai, aman, sentosa. Pokoknya macam-macam. Iya. Urayan-urayan negaranya, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten. Lurah-lurahnya. Itu semuanya slogannya ke sini. Dengan beragam bahasa. Iya. Sampai tiap-tiap anu. Uh, kota bersih. Apa artinya bersih? Baik ini apa semuanya. Kota bercahaya. Apa artinya bercahaya? Ini ini. Kota bersinar. Apa artinya bersinar ini? Semuanya kembali kepada makna yang dengannya. Semuanya muhidut. Mubahagia. Mau damai, mau ini, mau ini. Semua itu yang ada di semua dunia ini, yang mereka inginkan semuanya ini, itu hanya terwujud ketika empat ini tidak ada. Empat ini tidak ada. Satu dari empat ini ada, tidak ada aman, tidak ada bahagia, tidak, tidak ada hilang semua itu bersinar, bercahaya, berberapa -ber apa semua. Hi, tidak ada semuanya, omong kosong semuanya empat ini hilang empat ini takut oh ayo apa negara apa kalau ketakutan tidak ada keamanan ayo hidup kehidupan pribadi ada orang uangnya sangat banyak. Wah, luar biasa ininya. Tapi terancam takutah. Enggak. Enggak ada manfaatnya Oh. Kalau kena ini, ayo Tapi kalau selamat ini, Oh. Hazan, sedih, khawatir, gundah, gelisah yang ini biar ada, biar orang berada di tempat paling aman, dijaga dengan keamanan terhebat tapi kalau dia hanya sendiri khawatir, gelisah ayah, ada, tidak ada tidak bisa tenang. yang ketiga, sesat keliru, menyimpang bahayanya ini jalan kalau orang menyimpang oh bahaya kalau orang keliru, tersesat, wahai oh iya bahaya. Yang ketiga, langsung kalimatnya. Fala yashqa. Wala yashqa. Dari syakawah. Syakawah, celaka. Hina. Hancur. binasa, Itu syakawah. Lawannya, sa'adah, bahagia, tentram, damai, aman. Sa'adah. Ini pedoman apa ini? Dari pencipta. Pedoman hidup di bumi. Untuk orang yang turun. Jadi kita ini dari planet luar angkasa ya. Kalau kita kita kan dari luar. Nabi Adam memang dicipta dari bumi, unsurnya dari bumi. Memang harus ke bumi. Tapi dia dicipta di mana? Di atas. Hidup di atas bersama istrinya. Punya tempat di surga. Eh, hanya dibuatkan aturan, jangan dekati pohon ini Ai iblis mengacau merayu asad, dendam, dengki kenapa ini dia, nu? padahal dia orang baru saya senior ini saya dicipta dari api ini dari tanah Ai tidak bisa Padahal iblis dapat fasilitas sama fasilitas Nabi Adam. Tidak senang dia. Sama-sama bikin di atas selesai. Tidak eh. senang orang bahagia. kalau sama-sama bisa bahagia. Sama-sama bisa makan, sama-sama bisa berkeluarga, sama-sama. Iblis, lihat sifatnya, hasad. Dasarnya apa? Lihat Iblis, sumber bencana, hasad. Hasad. Kenapa hasad? Sesat. Cara berfikirnya sesat. Di mana sesatnya? Akal-akalan. bahasanya kias kias, suka kias-kias akal-akal itu pangkal kesesatan di semuanya kias iblis seperti kiasnya iblis ini iblis, saya dicipta dari api, ini dari tanah api lebih baik kata iblis ketika ditanya oleh Allah, kenapa? saya lebih baik dari dia, ya Allah apa alasannya? iblis bilang Anahairum minhu saya lebih baik dari dia. Terus anggaplah kamu lebih baik. Saya kan perluasa. Saya suruh kamu untuk hormati dia, tunduk kepadanya dalam bentuk sujud. Kan anggap. Kenapa apakah kamu lebih baik? Anggaplah. Iya. Terus kenapa kamu tidak mau tunduk? Jadi, saya lebih baik itu enggak, enggak, enggak, bukan alasan juga. Terus, saya lebih baik itu lahirnya juga dari sesuatu yang salah lagi. Apa salahnya? Apa lanjutannya kata Iblis? Saya dicipta dari api. Kamu cipta saya dari api dan kamu cipta dia dari tanah. Jadi itu dasarnya. Api lebih baik. Saya dicipta dari api, dia dari tanah. Api lebih baik dari petanah. Kalau begitu saya lebih baik daripada dia. Kalau begitu perintah untuk menghormati dia salah, tidak boleh ditaati. Cara berwicir iblis dan banyaknya iblis sekarang. Kalau yang di atas, banyak-banyak orang pahami iblis yang di atas saja. Langsung apa? Allah suruh begini, iblis tidak mau. Kan itu iblis. Sifat iblis yang paling nampak. Allah suruh begini, tidak mau. Itu pun iblis bilang, bukan bilang, dia cukup tidak melaksanakan. Fasajadal malaikatukulluhum illa Iblis Aba nah. Wastakbarah Tidak mau, sekedar tidak mahu Takabur Dia tidak sampai menentang Ya Allah saya tidak mau ta'ati kamu Tidak, tidak Allah suruh sujud, Iblis tidak mahu Tidak sampai keluar di mulut, sekedar tidak Ini Iblis Ini kejahatan paling besar Ini yang pertama ini saja, lihat yang pertama ini gimana caranya, yang pertama. Lihat banyaknya pengikut iblis di muka bumi. Dan jangan jamin diri kita selamat. Dalam satu kondisi, dalam kondisi-kondisi lainnya. Harus hadapi itu. Setiap kita terjatuh ke dalam dosa, pasti ada pengikutan, tipuan. Terkelahkan kita, tergelincirkan, dilupakan kita oleh iblis. Ini yang pertama. Sementara iblis tidak melakukan ini, ada sebabnya. Saya lebih baik daripada dia. Hasad. Hasad. Hasad. Tidak senang Nabi Adam dimuliakan. Ini sifat iblis yang mendasari sifat iblis yang di atas bahayanya hasad. Kalau orang sudah tidak terima nikmat yang Allah beri kepada hamba yang lain bahaya. Kalau orang sudah berfikiran bagaimana nikmat itu lenyap dari dia, padahal Allah menginginkan nikmat itu sampai kepada dia. Sifat iblis yang sangat nyata. Di sini banyak orang yang keliru dan susahnya selamat dari ini. Saking mengerikannya hasad dua surah dalam Al-Qur'an surah Al-Qur'an dua surah Al-Qur'an khusus turun untuk berlindung dari bahaya kul min syarri ma khalaq wa min syarri waqab wa min syarrin fil 'uqad bi akhir wa min syarri hasidin hasad khusus dua surah perlindungan dari bahaya kul a'udzu birabbil satu ayat khusus di akhir. Berlindung dari bahaya hasad. Apalagi ketika hasad sudah bergejolak. Wih, sangat mengerikan. Kalau hasad sudah bergejolak, jangankan ucapan. Pandangannya saja bisa merusak. Pandangannya orang hasad itu bisa merusak. Ini dikenal dengan nama Al-Ain. Al-Ainu Haqq. Orang dapat nikmat. Ajan jang jang jambal, disi kita wah, sana lah mako senampe indah seko ranci ranci nak. Tapi hasad wah, ini sifat iblis, sifat nyata dan iblis berhasil mengaburkan sifat ini dan menjadikan sifat orang dan banyaknya kekacauan di setiap negeri kekacauan di setiap negeri ini kalau yang pertama jelas kalau yang pertama jelas ayo berapa yang pertama itu jelas berapa banyak negara di sini yang langsung bilang aturan saya aturannya Allah enggak mau menentang Allah ayo berapa banyak berapa banyak Tidak bisa dihitung yang menentang. Yang mau ikut aturan Allah, dihitung jari. Terang-terangan, mau ikut aturan Allah, dihitung jari. Kalau yang kedua? Wih, yang kedua... Ini jangankan negara yang satu dengan yang lainnya. Ini satu negara. Satu kantor. Ini satu kantor ini. Bahkan antara pemimpin dengan wakilnya. Batu cakar hasad. Kacau. Ini metode lain. Mau menguatkan semua negara. Ini metode pembahasannya lain. Kita ambil cara yang praktis. Tidak bisa terbantai ini cara. Harus terima cara ini. Sebab semuanya benci iblis. Semuanya benci iblis. Kekacauan di semua tempat, di semua negara. Bahkan setiap orang. Iblis. Sebab utama. Dan peristiwa iblis mengacau. Awal pertama. Itu diabadikan. Bahkan di dalam kitab. Taurat Injil yang sudah dirusak, namanya perjanjian baru, perjanjian lama sekarang, yang sudah dirusak, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada satu beberapa kalimat dari Taurat Injil, tapi oh banyak. Tapi peristiwa ini masih tetap diabadikan. Awal penciptaan diabadikan. Awal penciptaan. Walaupun ada muncul orang-orang yang menganggap dirinya ilmuwan. Ilmuwan-ilmuwan yeah. cendikiawan. Berusaha membuat teori-teori penciptaan manusia. Dengan menghilangkan apa? Menghilangkan itu. Tidak ada Nabi Adam. ada, Iblis tidak ada itu. Nggak. Yang ada hanya ini. Yang mau dibuatkan. Bukan iblis. Bukan Alien. Iya. Sampai sekarang itu, banyaknya orang goblok, dompalak, dongok, cari alien. Iya. Buat proyek besar, proyek luar angkasa, mau cari apa? Alien. Buat proyek besar, cari alien. Padahal untuk apa? Proyek itu memata-matai yang lainnya, Asat. Ya, alien itu siapa apa itu alien dibuatkan teorinya dibuatkan ininya dan diantara yang hadir sudah mau jadi alien juga karena hebatnya film-filmnya apa-apa yang di nonton anakku saya kasih nama alien saja lihat ikhwah hasad kenapa dibahas alien tadi Hah? kenapa dibahas alien tadi Hah? Hah? luar angkasa terus kenapa dibahas tadi luar angkasa ayo ulang dulu Saya terputus juga memorinya. Dari ini. bantu dulu. Iya, itu dia. Itu saya lupa juga tadi. Itu. Iya. Ini yang ada sejarah jelas ini. Nabi Adam bapa manusia ada iblis bapa jin iya iya dibuat dilupakan ini hilang dah ada ini munculkan alien kalau alien yang dimaksudkan jin jin hidup bersama kalian itu dicari padahal ada di rumahnya. Apalagi jin-jin yang memang mengikuti kita. Ada Korin, jahat, yang terus ada. Inna syaitan yajri fi badi Adam, apa? Majreddam, syaitan mengalir pada diri anak cucu Adam, dalam aliran dah, dar. Seperti mengalirnya dar. Mau lari ke mana? Dicari di luar angkasa, pada lari di dalam dirinya. Dengoknya ini manusia. cara berpikir ini diluruskan. Jadi mau membangun negara, ini negara kita mau bangun di mana? Di bumi. Ini aturan di bumi ini. Ini aturan bumi nih dari awal ini. Minni jika datang petunjuk dariku maka fa siapa yang mengikuti petunjukku kalau khafun alehim wallahu mihajarun tidak takut darah sedih. Pamanita ba'ahida Hudaya. yang mengikuti petunjukku, kalau yadi lualayshka tidak sesat dan tidak akan celaka. Dan masya Allah, Allah jadikan hujjah bagi seluruh manusia. Semua manusia lihat, lihat di semua negara. Tidak ada satupun negara, tidak ada satupun provinsi. Di bawahnya provinsi. Kecuali pasti slogan-slogannya itu. Hidup bahagia, hidup tenang, hidup damai, hidup ini, hidup ini, sejahtera apa semua. Itu semuanya itu. Dengan bahasa. Ada yang bahasa Bugis, ada bahasa Cokonjo, ada bahasa ini, ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Jerman, ada bahasa Arab. Semuanya. Kembali kepada apa? Semua yang mereka inginkan itu Allah nampakkan. Inilah yang kalian inginkan. Fitrah manusia itu. Semuanya mau itu. Negaranya aman, bahagia. Semuanya mau itu. Itu fitrah manusia itu. Dan tidak akan terwujud. Dan sampai sekarang di mana terwujud. Kecuali dengan selamat dari empat. Dan selamat dari empat ini Allah sudah pastikan selamat dari ini. tentu itu saja. Petunjukku turun, ikuti. Selesai. Petunjukku turun, ikuti, selesai. Mau bangun negeri, mau bangun, mau turun, membangun, sudah. Dan Nabi Adam turun, membangun masyarakat dengan ini. Iblis turun, mau menghancurkan itu. Inilah yang ada. Ini pertarungan yang ada. Berapa lama negara, masyarakat, Nabi Adam terbentuk? Tidak terpecah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kanan nasu ummatan wahidah Lihat ayatnya. Kanan nasu ummatan wahidah. kana an-nas ummatan lihat ayat ini satu ayat lengkap. Lengkap ilmunya. Kanan nasu ummatan wahidah. Adalah dulunya manusia. Ini ayat turun di zamannya nah, Nabi. Allah beritakan. Karena dulunya an manusia itu Ummataw wahidah. Ummat, umat. Bukan umam, bukan umat-umat. Ummah. -umat. Kata tunggal, ummah. Bukan umam. Allah tidak bilang manusia dulunya, umam, umat-umat, bangsa-bangsa. Tidak. Allah bilang, kanan al nas adalah manusia dulunya, masyarakat itu dulunya. Ummatan, satu ummat. Dikuatkan lagi dengan kalimat wahidatan yang satu. Terus apa yang terjadi? Berselisih. Lihat. Faba'at Allahun nabiyyin. Maka Allah utus para nabi. Sampai sekarang para nabi yang dielulukan. di setiap bangsa para nabi diulul alam Allah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundzirin memberi khabar gembira jalan kebaikan ini ini kalau lakukan ini dapat kebaikan atau mundzirin memberi peringatan tinggalkan ini tinggalkan ini kalau tidak kamu akan bahaya dan seterusnya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq dan Allah turunkan bersama mereka kitab bil haqq Allah yang turunkan kitab tertulis jelas ditegaskan dengan kalimat Bilhak artinya apa? Itu turunnya bukan main-main. Iya, -main. yeah, kalau istilah "nunya orang" bukan kacang-kacang. Ini anu tojin tojin, sanat tojin ini perkara besar, luar biasa besar. Ini bilhak, nah boleh ada main-main di sini. Allah utus para nabi diturunkan kitab, coba lihat. Allah tidak cukupkan, diutus Nabi saja. Lengkap dengan kitabnya. Kapan? Kapan? Umat yang satu digoncang. Bangsa yang satu ini digoncang. Iya, e, masyarakat yang satu ini digoncang. Apa yang menggoncangnya? Apa yang mengguncang? Umat awal, umat yang awal terpecah. Zamannya Nabi Nuh di zamannya Nabi Nuh, Rasul pertama diutus Nabi Nuh Rasul pertama diutus Nabi Nuh, kalau Nabi pertama Nabi Adam yeah. Rasul itu turun, sehubungan dengan apa, rusak aturan kacau kekacauan perpecahan tidak aman, tidak bahagia celaka Allah untuk siapa? para Nabi Rasul pertama, Nabi Nuh apa yang dialami Nabi Nuh? Lihat surah Nuh. Orang sudah menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Syirik. Terjadi kekacauan syirik. Lihat. Allah utus para Nabi turunkan kitab bilhak. Untuk apa? Liahkuma baynan nas. Agar supaya Allah hukum agar supaya dia menghukum bainan nas diantara manusia fi fi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Berselisih. Keluar dari jarumnya Nabi Adam. Nabi Adam membuat aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil petunjuknya Allah di atas. Kalau datang petunjuk saya, maka kamu akan begini. Kamu terima itu petunjuk. Kamu akan selamat. Kamu akan begini. Nabi Adam dia ada. Berada di atas itu sehingga umat satu tapi muncul setan berupaya-berupaya memaksimalkan betul bukan setahun, bukan dua tahun ribuan tahun setan bagaimana sesatkan manusia dalam tafsir disebutkan umat dulunya umat yang satu itu berapa lama? dalam tafsir diantaranya menyebutkan sepuluh abad asyarah kurun satu, sepuluh kurun itu umatnya satu. Wih, hebatnya itu. Indonesia saja belum sampai satu abad. Iya. Baru-baru merdeka, sudah kacau lagi. Baru-baru merdeka, merdekanya saja belum selesai dari penjajahan. Undang-undangnya saja masih undang-undang penjajah. Undang-undangnya Belanda Totoka. Tapi ini bangsa Nabi Adam bersama dengan para Nabi, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala itu 10 abad di atas kebaikan. Ada peradaban yang seperti itu. Banyaknya negara kita buat hancur, berganti, hancur, berganti, hancur, berganti, iya banyaknya ada Ada ada yang seperti itu. Sudah sunnatullah. Mau selamat, mau bahagia, mau aman, itu harus di atas petunjuknya Allah. Dan itu sudah terjadi, sudah terbukti. Itulah asal kita, nenek moyang kita di situ. Nabi Adam, bagaimana negaranya? Bagaimana masyarakat ini? Satu ummat. Di atas petunjuk Allah SWT. Sehingga apa? Selamat dari. Bahagia betul. Tenang betul. Tapi syirik muncul. Berselisih. diutuslah Nabi Nuh. No. Untuk kembali. Ia. Turun kitab. Menghukum di antara mereka terhadap perselisihan ini. Sebab keluar dari jalan. Mau dikasih kembali ini. وَمَخْتَلَفَ فِهِ إِلَّا الَّذِينَ اُتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَتْهُمُ الْبَجِّنَةِ Tidaklah mereka berselisih kecuali orang-orang yang telah diberi kepadanya. Setelah datang kepadanya kejelasan, بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ بَغْيًا Ini lihat sebab perselisian. بَغْيًا بَغْي bagi. bagi itu ingin mengalahkannya lengnya ingin mendundukkannya lengnya ingin mendalimi lengnya lainnya, masuk di dalamnya hasad dalam perselisihan yang terjadi fahadallahu alladzina amanu Allah memberi hidayah orang-orang yang beriman limakhtalafu fihi minal haq terhadap apa yang mereka berselisih padanya Allah tuntun kepada al haq bi semata dengan izin Allah wallahu yahdi may dan Allah semata yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus Coba lihat dalam surah Yunus. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدًا فَاخْتَلَفُ Tidaklah manusia dulunya itu kecuali umat yang satu. fakhthalafu. Kemudian apa? Berpecah. Berselisih. Keluar dari petunjuk Allah. Pecah itu? Keluar. Pecah itu apa? Keluar. Umat dulunya satu Dia atas petunjuk Allah. Kemudian keluar. Jadi ajaran persatuan itu, mau bersatu, satu kembali kepada petunjuk Allah. Tidak ada persatuan, tidak akan pernah bisa bersatu. Kalau bersatunya apa? Ayo keluar dari petunjuk Allah. Ayo keluar dari petunjuk Allah. Itulah hakikat perpecahan. Sebab itu jalan perpecahan itu. Walaulah kalimatun sabqat fi ma fihi bukan ketentuan dari Allah yang telah lalu dari Rob Engkau maka sudah dituntaskan diantara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Coba lihat ayat ini. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah Wa ana rabbukum fa'budun Sungguh ummat ini Ummat kalian ini adalah ummat yang satu Dan saya satu-satunya rob kalian Yang mencipta yang menguasai kalian Karena itu beribadahlah hanya kepada aku Enaknya ini persatuan Jelasnya ini persatuan Semuanya jadi hamba dan satu saja yang disembah. Semuanya bahagia. Aman. Tentera. Sebab semuanya di atas petunjuk. Allah subhanahu wa Tidak mengikuti iblis. Yang menentang petunjuk Allah. Yang saling hasad. Apalagi kalau kita masuk yang ketiga. Apa yang ketiga? Kenapa hasad? Kenapa sampai Iblis hasad? bilang saya lebih baik. Cara berfikir yang salah. Cara menimbang yang salah. Akal-akalan yang salah. Apa dasarnya? Saya lebih baik? Saya dicipta dari api. Dia dari tanah. Tanah lebih baik, api lebih baik. Padahal kenyataannya apa? Mana lebih baik? Tanah atau api? Hah? Mana lebih baik? Tanah atau api? Semuanya punya manfaat. Iya. Tapi coba lihat. Iya. Lihat api. Kalau untuk kasih masuk eh, jagung ke dalam api, jadi apa? Jagung. Iya. Kalau untuk kasih masuk so sebentar, bisa jadi jagung bakar, jagung rebus, lapok, popcorn, Eh. Tapi punasal-salah-salah sikit dek. Eh. Mutung kalau dibiarkan lagi hancur. Tapi cuba untuk masukkan satu biji jagung ke tanah. Jadi apa? Eh. Benda mati ni dia hidupkan satu biji dijadikan berapa ratusan biji dijadikan tumbuh hidup orang yang melihatnya saja bahagia apalagi dia yang hidup tumbuh itu tanah jadi mana lebih baik dilihat dari sisi manapun juga Ibnu Qayyim bahas khusus ini ada puluhan puluhan puluhan sisi tanah lebih baik daripada api dan itu sangat masuk akal tapi iblis api lebih baik dari ini kalau begitu saya lebih mulia dari ini kalau begitu perintah untuk tunduk kepadanya salah ini jalur iblis Jalan kehancuran. iya, yeah. Yang repot. Kita ingin kedamaian. Kita ingin kita ingin. Sementara jalan kehancuran yang ditempuh. Ini yang paling masalah. Yang diperlukan jamaah. Kejujuran. Kejujuran kita sebagai hamba. Jujurlah sebagai hamba. Kita ini hamba. Ayo kita juga. Coba jujur kita terhadap diri kita. Kita siapa? Kita apa? Kita bagaimana jamaah? Ayo yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi ustadz, yang jadi apapun sekarang ini. Siapa kita? Ayo. Kita mau jadikan negara kita baik. Pertama, lihat diri kita. Jujur melihat diri kita. Siapa kita? Dari mana kita? Dari air yang terpancar, yang kalau kena baju kita, kita merasa jijik. Dari situ kita. Itu pun yang terpancar itu miliaran calon. Yang terpancar itu miliaran calon. Dan satu saja yang terpilih. Eh Bisa dua kalau kembar. Eh Atau tiga. Tergantung kembar berapa? Itu itu miliaran itu yang terpancar. Itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh besar. Iya. Enggak apa-apa. Enggak tahu menahu kita itu. Di dalam perut apa-apa kita? Apa yang kita tahu? Kita hanya bisa hidup, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Allah sudah jamin rezeki kita Allah sudah jamin rezeki kita Allah bahagia kita Allah jadikan kita aman lihat bagaimana bahagia bagaimana aman bagaimana kita tertentu bagaimana jalan kita tepat iya saat berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala di perut ibu ada tempat yang lebih kuat dari perut ibu. Ada bayi tabung sekarang, tapi lemah. Tidak ada yang pernah bisa menggantikan kekokohan rahim itu. Tidak ada yang pernah bisa menggantikan itu. Kekokohan rahim itu, kedahsyatan sangat luar biasa, terus rezeki. Jalurnya, teraturnya, amannya, dan yang di dalam itu luar biasa. Oh. Sakin bahagianya itu di dalam, yang mengandung ikut bahagia, yang melihat, yang mendengar ikut bahagia, memberi respon kebaikan. Begitu keluar, diputus, Allah putus, rezeki tali plasenta, langsung Allah persiapkan dua jalur air susu ibu dan ini pun luar biasa tidak ada yang bisa menggantinya setelah dua tahun diputus dua jalur ini menjadi empat jalur yang tiada batasnya empat jalur dua jalur dari tumbuhan berupa makanan dan minuman dua jalur dari hewan berupa makanan dan minuman, jenis dan ragamnya sangat banyak sudah siap menikmati semua itu. Terus kita dewasa. Anehnya setelah dewasa, Anehnya setelah dewasa, Apa nak pikir? Tak tekan caraku nganreh. Setelah dewasa, Ih Bagaimana saya nanti hidup ini? baik. Lihat bagaimana Allah hidupkan. Jamin hidupnya dari awal. Jamin keamanannya dari awal. Jamin rezekinya dari awal fikiran. eh bagaimana saya fikir? Di mana saya ini? Baik. Subhanallah. Padahal ketika ditiupkan ruh, sudah ditetapkan rezekimu. Bahkan celaka tidaknya kau. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aiyah, jadi membangun, iya, yeah. kita ingin membangun negara, iya, yeah, membangun bangsa kita, iya. Yeah. Ini bangsa terpecah-pecah dengan banyak bangsa sudah, iya, yeah. dan sifat-sifat iblis masuk di banyak tempat, di banyak orang dan seterusnya, sebab-sebab. Harus jujur, pemimpin, bawahan sampai rakyat harus jujur. Siapa kita? Bisakah dengan kemampuan kita ini yang semuanya datang dari Allah? Hanya mengandarkan pikiran kita, maunya kita, teknologinya kita, pikiran kita semua yang dari kita saja mau berlepas dari aturan Allah? Mungkinkah? Ah, mungkinkah? Secara akal saja tidak mungkin, tetapi bukan hanya secara akal. Iya, yeah. tidak mungkin kalau kita menentang. Iya, yeah. kita tetap tidak mau. Maka, apa? Maka kita telah melakukan sesuatu yang tidak mungkin, sebab pasti akan terjadi kekacauan sebagaimana yang terjadi. Ayo, Soviet sejak berdirinya berapa kali berganti, hancur-hancur berubah namanya. Ini kita masih hidup ini. Nabi Adam 10 generasi. Aman. Ada kekacauan kalau ada pembunuhan, ada pelanggaran tapi negara aman. Masyarakat itu aman. Indonesia, kita kalau di sini dulu. Dari Indonesia. Tidak ada Majapahit. Tidak ada Nusantara. Tidak ada. Yang ada negara-negara. Negara-negara kecil ini. Berganti negara. Berganti ini. Berganti ini. Berganti ini. Berganti ini. Jadi negara yang satu menguasai. Ada kerajaan Majapahit. Menguasai lebih banyak. Penjajahan masuk lagi. Hilang lagi semuanya. Ia. Habis penjajahan. Ia muncul negara Indonesia negara Indonesia baru berapa tahun baru setengah abad belum satu kita tidak tahu ini kemana jadi apa nanti Indonesia mau melewati satu abad saja di Indonesia ini ayo ada jaminan Ada jaminan dengan metode yang ada sekarang? Dengan metode yang ada sekarang, metode yang setiap orang berpikir dengan maunya sendiri. Setiap orang harus sadar siapa kita. Kita dulunya tidak pernah ada Allah adakan. Kita tidak kuat Allah beri kekuatan. Kita tidak tahu Allah beritahu. Allah jamin rezeki kita, Allah ini, Allah ini. Lihat penciptaan kita, bagaimana Allah tetapkan jamin semuanya. Setelah kita bisa, ayo manfaatkan. Sadar jamaah. Kalau orang sadar siapa dirinya, maka dia tahu, saya perlu Tuhan saya. Saya perlu yang maha berilmu. Saya perlu yang maha berkuasa. Saya eh, perlu yang maha, yang maha segalanya. Nah, muncul kesadaran. Sadar, jujur terhadap diri saya. Apa ah, saya ini? Lihat banyaknya yang kita tidak bisa, banyaknya yang kita lupa, banyaknya yang kita... banyak. Kita mondalkan apa? Harus kembali kepada petunjuk Allah. Sekarang banyak manusia kembali kepada Allah. Semua, ayo semua agama apa? Tuhan semesta alam, Gusti Allah ini, ini semuanya kembali kepada Allah. Tinggal jujur, ya, ayo jujur sebagai hamba Allah. Jujur ini kalimat jujur. Jujur sebagai hamba Allah. Keluaran jujur sebagai hamba Allah tidak ada buat-buat. Yang dia cari petunjuknya Allah, manusia perlu kepada Tuhan itu tidak bisa dia lepas. Fitrah itu siapa yang manusia mengingkari Tuhan? Iya, yeah. puting-puting compen itu. Eh, ada putingnya. Si komunis, komunis yang di China, di Soviet, yang mengakui Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Itu di mulut. Mulut. Di dalam, darin tidak perlu Tuhan. Darin. Itu di mulut. Mulihat komunis yang paling komunis. Hir'aun. Hir'aun sampai bukan sekedar tidak mengagumi Tuhan. Dirinya yang Tuhan. Ana rabbukumul a'lah. Kata Hir'aun. Saya Tuhan kalian yang tertinggi. Iya, Darah-darah Tuhan. Tuhan-tuhan. Tuhan, selesai. Hir'aun. Iya. Yeah. Yang kalau Firaun-Firaun Fir sekarang dibilangi Firaun sekarang, iya. Yeah. Pemimpin-pemimpin komunis dibilangi Firaun sekarang, itu marah juga. Enggak suka itu Firaun. Itu jelek itu Firaun. Walaupun sudah jadi Firaun. Hujjah Allah Subhanahu wa taala tapi bersamaan dengan itu Firaun apa? Allah jelaskan wajhadu biha wastaqanat wa Firaun ingkar terhadap itu. Firaun dan para pengikutnya mengingkari, sementara wastaqanat ha'anfusukum dirinya di dalam itu yakin benar. Tapi kenapa diingkari? Bulman wa'ulua. Ini dua sifat. Sifatnya iblis. Bulman kaudzaliman tidak mau menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak tahu diri, dulman itu tidak tahu diri, tidak menempatkan dirinya pada tempatnya, itu dulman, wa <tuk> takabur, bangga diri. Ini firman. Kalau kita tidak sadar, tidak jujur terhadap diri, tidak jujur terhadap pencipta kita. Kalau jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus dia semata yang disembah. Harus aturannya yang kita terima. Berfikir, tenang. Terlalu banyak teori. Tinggalkan semua itu. Kembali kepada yang jelas. Iya, Tinggalkan semua perdebatan teori-teori apa. Tinggalkan semuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya lahir, lahir apa? Di atas apa? Fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Mengenal Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Ikut petunjuk Allah. Subhanallah. Allah turunkan Adam, istrinya, Iblis. Dengan petunjuk apa? Akan datang petunjuk saya. Siapa yang ikutnya apa? Jika datang petunjuk saya, maka apa? Tidak akan ini, tidak akan ini, tidak akan ini. Berarti bahagia, tenang apa semua. Petunjuk. Dan Masya Allah semua yang lahir selanjutnya apa? Di atas fitrah ini mau mengikuti petunjuk. Di sini terlihat sementara hasilnya apa? Banyaknya orang menentang petunjuk. Menentang petunjuk. Sampai-sampai kalau dibilang hukum Allah. We. Itu kalimat hukumnya Allah. Aturannya Allah. Syariatnya Allah. Agamanya Allah. Untuk sebahagian kaum muslimin. Itu jadi kalimat seperti apa? Seperti mendengar sesuatu yang sangat jelek. Hah. Kerikan. Lihat rusaknya manusia. Yang rusak. Harusnya hukum Allah ini yang saya maunya Allah hukumnya Allah itu maunya Allah itu yang Allah hidai itu yang Allah cintai untuk kita itu yang akan membahagiakan kita itu yang akan menyelamatkan kita tapi Ustaz gimana ini? tak kamu meminnih jadi gimana caranya fattaqullaha mastata'tum bertakwa kepada Allah sesedengan kemampuan kalian dan alhamdulillah di Indonesia mau beragama itu dasar Pancasila dasarnya Indonesia apa yang pertama Jujur saja dari yang pertama Dosa terlalu banyak tafsir-tafsirnya. Jelas sekali itu. Ketuhanan yang Maha Esa Satu Tuhan. Satu yang disembah. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Apalagi pun kena jainah. Satu saja. Terus undang-undang. Apa kita bilang di undang-undang? Apa kalimat pertama itu? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Lihat kita akui Negara ini siapa yang beri Itu undang-undang kita itu Siapa yang beri Allah subhanahu wa ta'ala Lihat kenyataan Siapa yang berjuang Hampir seluruhnya muslim Kalau selain muslim Dihitung jari itu yang selain Muslim, itu selain Muslim punya kesadaran Tuhan. Tinggal diperhebat, jujur harus hanya kepada Allah. Tinggal jujur saja, kaum Muslimin terbesar Indonesia, masjid terbanyak. Indonesia, dongok terbanyak juga, tak mau ke Indonesia, mau keluar dari sudah jelas-jelas anugerah dari Allah, usakan Allah Subhanahuwataala. Kesimpulan. Mau membangun negara, kembali kepada petunjuk Allah. Satu petunjuk Allah yang tidak terbantah setiap saat bisa dilakukan, tidak ada yang halangi. Tidak ada yang halangi. Tidak ada yang halangi. Bebas merdeka di sini. Dan di sini hakikat kebebasan dan kemerdekaan. Jadikan Allah satu-satunya yang disembah, jangan yang lain. Tauhidkan Allah SWT, selamatkan diri dari syirik. Ikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beresai. Mulai dari diri. Mulai dari diri. Sekarang berfikir. Saya dari diri saya. Keluarga. Dari yang halang itu. Diri keluarga. Kalau terbentuk ini, Masya Allah, terbentuk apa? Keluarga yang seperti ini, akan membentuk apa? Kumpulan keluarga. RT? Erka. negara cara praktis dan satu-satunya cara praktis aman tidak perlu partai tidak perlu sogo-sogo tidak -sogo. perlu oh, harus buat anu dulu proposal harus ada legalitasnya harus ada lembaga hukumnya dan lembaga hukum itu sudah dijamin iya hak asasi manusia itu dan itu berkembang di, diharuskan berkembang sehebat-hebatnya di negara kita jadi orang yang bertauhid yang menjadikan Allah satu-satunya tuhannya apa artinya satu-satunya yang dia besarkan diagungkan diharapkan dia kepadanya harapannya takutnya tak cintanya hanya kepada Allah bukan yang lainnya jujur di situ sejalan dengan fitrah dan itu kekuatan keamanan Allah subhanahu wa taala berfirman alladina amanu walam yalbisu imanahum bidulm ula lahumul amnu wahum muhdadun lihat Orang-orang yang beriman. Iman kepada Allah. Lihat. walam يَلْبِسُوا imanahum بِذُلْمِ Dan mereka tidak campurkan keimanannya dengan kodaliman. Apa kodaliman? Syirik. Syirik yang menjadi sebab apa? Hancurnya bangsa pertama. Masyarakat pertama hancur syirik. Lihat ayat ini mempersyaratkan. Beriman kepada Allah. Bertauhid. Dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Maka apa kata Allah? Pula ikalahumul amnu. Mereka ini betul-betul pasti di atas keamanan, aman di dunia di alam barzah akhirat. Terus wahum muhtadin dan mereka betul-betul diberi hidayah, diberi petunjuk dunia, alam barzah dan di akhirat. Ketahuilah jamaah. Hidup berbangsa bagi seorang Muslim adalah hidup berbangsa karena Allah subhanahuwataala. Satu. Yang kedua, hidup berbangsa bagi seorang Muslim adalah Hidup untuk meraih kemuliaan dunia, alam barzah, akhirat. Dua hal. Hidup berbangsa karena Allah. Di atas semuanya Allah SWT. Sehingga hidup kita berbangsa menjadi ibadah. Yang kedua. Hidup berbangsa kita adalah untuk akhirat kita. Kita hidup berbangsa, bernegara ini, menjadi sebab amannya negara, tamainya, keluarga, pribadi dan seterusnya, eh, untuk dunia kita, alam barjah kita, akhirat kita. Tidak ada kekuatan hidup bernegara mengalahkan itu. Yang tidak memiliki satu dari dua ini, maka apa? Pendusta besar dalam negara kita. Perusak besar dalam negara kita. Penghancur negara. Lambat atau cepat. Sudah keluar dari aturan negara. Sudah tidak bersyukur kepada Allah. Eh, ketika melakukan kesyirih, kesyirikan. Menduakan Allah. Dalam maksud dan niatnya. Dalam maksud dan niatnya. Keluar dari mata. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan rida'i. Kapan terjadi itu kekacauan? Sebagaimana yang terjadi sekarang? Kenapa banyak kekacauan? Keinginan manusia bukan hanya maunya Allah. Eh maunya saya, bagaimana saya, anunya saya, anunya saya. Repotnya, eh, memang jalurnya ke situ. Ini eh, repotnya. Ini saya eh, pusingnya di situ itu. I, kalau berbicara seperti ini jalan kebenaran itu jelas kebentara kenyataan seperti ini jadi mau diapa nih semua jalan kebenaran itu bertentangan dengan jalan partai semua yang diinginkan dalam undang-undang mau damai mau ini mau ini mau ini tetapi dengan keberadaan partai hancur semua itu Yeah. Tapi mau tidak mau, harus seperti itu. Ya, mau diapa apa nih? Jadi modelnya sekarang orang ini seperti itu, iklan rokok itu. Persis itu. Persis itu. Gimana rokok? Apa iklannya di situ itu? Ayo dibuatkan aturan apa? Harus rokok, pasang besar-besar itu. Rokok membunuhmu. Itu sekarang rokok membunuhmu sekarang. Iya, rokok membunuh bisa begini bisa begini. Tapi terus diiklankan, terus dijual, terus, iya, iya gitu. Jadi mau dia apa? Iya, terus buat rumah sakit, terus buat ini, terus buat ini, terus buat ini, terus buat ini, iya, iya. Siapa yang mau dimasukkan di rumah sakit diproduksi terus rokoknya supaya tambah banyak orang masuk rumah sakit. Ya, bagilah hidup kita. Bagaimana hidup di tengah itu? Muslihun. Di awal ayat. Muslihun. Jadi orang yang melakukan perbaikan. Sesuai dengan kemampuan kita. Bukan mengacau. Bukan merongrong. Tapi melakukan perbaikan. Sesuai dengan kemampuan kita. Perbaikan yang paling cepat. Langsung dari diri. Keluarga. Tauhidkan. Kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Hiduplah. Kapan kita bahagia, maka jadi sebab bahagianya negara. Kapan kita tenteram, maka jadi sebab tenteramnya negara. Ia. Dan hidup untuk akhirat kita. Baik. Semoga bermanfaat. Tak lupa saya ingatkan bahawa semua pembahasan tadi adalah teori. Ilmu kalau bersumber dari Qur'an dan sunnah, maka ambil, jangan ada penolakan. Kalau semata dari saya, tidak apa timbang-timbang. Benar -timbang. tidaknya, ditolak tidak ada masalah juga. Tapi jangan keluar dari petunjuk Allah SWT. Dan yang kedua, semua teori tadi, semua ilmu tadi, itu wujudkan-wujudkan sesuai dengan kemampuan seraya bertawakal dan hanya meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita bisa mewujudkannya Tawakal kepada Allah Berdoa Berdoa jamaah Satu cara yang paling hebat Melakukan perbaikan Seluruhnya Satu detik Dua detik Satu menit Kita bisa perbaiki satu negara Bahkan satu dunia Doa. Doa. Di waktu mustajabah. Dalam keadaan tidak ditahu. Doa doakan Pak Jokowi. Dalam keadaan dia tidak tahu. Doakan para menteri. Para aparat. Para petugas. Orang-orang yang menentukan. Menjadi. Mengatur banyak sekali orang. Banyak masalah. Doakan pemimpin-pemimpin negara. Doakan para ulama, doakan orang-orang kaya yang dengan hartanya bisa memberi pengaruh, sangat banyak. Doakan. Supaya pak Diberi hasanah di dunia. Diberi hasanah di akhirat. Dan diselamatkan dari api neraka. Doakan supaya hatinya mereka semuanya dikokohkan di atas agama Allah SWT. Dua doa saja. Ikutkan. Allahumma ya mukallibal qulub Kokohkan hati-hati kami, bilang kami. Kemudian niatkan, kami itu siapa? Pak Jokowi, menteri ini, menteri ini. Ikutkan. Ikutkan. Sahabat-sahabat teman, ikutkan. Ikutkan. Eh, Raja Salman, raja ini, raja ini ikutkan. Kokohkan hati kami di atas agamamu. Di atas keyakinan hanya dengan itu Damai, tenang, selamat dunia Alam bar seakhirat Doa yang kedua Rabbana wahirob kami Atina beri kami Kami ikutkan semuanya dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wakhina ada bandar Cari di waktu-waktu mustajabah Di tempat-tempat yang hebat Supaya tembus. Cukup keterlibatan kita dalam negara, memperbaiki negara dengan cara seperti itu maka sudah sangat luar biasa. Dan masya Allah, siapa yang diterima doanya yang bertauhid, yang jujur kepada Allah SWT, jadi untuk melakukan yang paling praktis saja yaitu berdoa harus bertauhid, harus ikuti petunjuk Allah SWT. Gimana lagi mau melakukannya lebih banyak? Perlu kesadaran jamaah. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah seluruhnya. firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Maidah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman Qalallahu al-anhar al Allah berfirman ada yom ini adalah hari hari kiamat. Ini adalah hari hari kiamat yang fausadiqinasi diqohub yang jujurnya jujurnya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat untuk mereka yang jujur kebun-kebun surga-surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridah kepada mereka. Mereka ridah kepada Allah. Dhalikal fawzul azim. Itulah kemenangan terbesar. Perjuangan saat ini, semua orang melakukan perjuangan mencari kemenangan. Kemenangan sebenarnya di sini. Di akhirat. Dan itu dipastikan untuk siapa? Yang jujur. Hanya yang jujur. Jujur terhadap diri. Jujur kepada Allah. Jujur kepada Nabi dan Rasul. Buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.